kau buat macam nak get it slot chip slot gacor hari ini. Okey, apa kabar kalian semua ya? Semoga sihat-sihat selalu uh, Dilancarkan lancar urusan kalian di mana pun kalian berada. Okey, hari ini gua bawa modal di 1.600 Dibandingkan betting 4.000 ya. Seperti biasa. Okey, langsung saja kita co-co col -co -co di luar. Okey, ini gua main di pagi-pagi uh, ya. gua main di pagi hari ya, jam 6 pagi pas. Kenapa? Gua dapat informasi dari grup telegram Kalau bahwasannya untuk 6 pagi sampai jam Sampai jam 8 itu ya, jam 8 malam itu lagi gacor-gacor Yang artinya hari ini lagi gacor parah kayaknya, Ya, gua langsung Lakukan pembuktiannya ya Kenapa? Karena gue ini detektif Anjay Jadi gue lakukan pembuktian hari ini Kalian langsung bisa cus Barang gue di detektif Link telegramnya nanti gue cantumkan Di kolom komentar Jadi kalian bisa langsung Klik join di grup telegramnya Semua informasi ada di sana ya Ada informasi pola-pola juga Mudah-mudahan pola yang kalian Dapat dari sana Atau dari gue Mudah-mudahan membawa, uh, membawa keberuntungan ya Bawa gacor Gacuan ya. bareng gue di sini Oke, okay, gue mau ke konten DC nya Spin Turbo 10 kali. Oke, okay. hmm, konten kali ini gua gak mau ya, maksudnya uh, kalian jadiin ya, sediain catatan. peng. kalian catat guys, kalian catat pola di konten kali ini. Ya. Di video kali ini nanti videonya kalian pause juga, kalau kecepatan atau kalian gak kelihatan, kalian boleh pause. Kalian catat tuh pola-pola uh, ya. ya. Kalian bisa coba ya, mudah-mudahan barang gue juga kalian kacor hari ini, oke? Okay? Buat kalian yang lagi makan, ngopi, rokok lagi di warung ya. Kalian lagi nonton video ini, pokoknya mana pun kalian berada. Ya, mudah-mudahan sekali lagi, pola hari ini yang kau bawa, mudah-mudahan bawa rejeki buat kalian semua. Oke, okay, di spin cepat 10 kali. Ya, di spin cepat 10 kali. Hmm, kemarin banyak yang ini teman teman gua yang pada main di, di sini juga banyak menang guys ya banyak menang jadinya gua kepancing adrenalin gua jadinya mau langsung cus aja ini ya ini gua naikin bettingan ke 10.000 DC nya gua ntar di spin turbo seperti nya tetap on ya oke okay. oh ya teman gua kemarin tuh habis menang banyak juga di sini guys ya gila dia menang puluhan juta kemarin itu gila dia dan ya banyak juga yang tanya-tanya gue kalau gue itu main di situs mana gue main di situs retro 777 guys ya buat yang kalian sudah tahu ya ya udah ya buat kalian yang belum tahu ini langsung join ya gue kasih tahu ini gue main di situs retro 777 nya tiga kali linknya nanti gue cantumkan juga di kolom komentar kalian bisa klik linknya langsung cus bareng gue ke TKP ini ya TKP nya mana di get olympus ya gue nggak main di Starlight Princess gue nggak main di bonanza gue mainnya di Get Olympus ya, kenapa? Hmm, gua ngerasa di Get Olympus ini polanya kebaca banget ya buat gua. Ya. Gua memahami game ini dalam lah, gitu. Jadi gua bisa mudah ketebak aja sih di Get Olympus ini. Makanya gua senang banget. Oke, kalian empat dijatuhin, mantap. Jam hasilnya dikasih gila, pelat merah. Oh, sayang banget ya. Oke, dikasih nice, lumayan. Kayak gue seneng banget di sini tuh bagi gua kebaca sih polanya, gue polanya mudah ditebak aja sih gitu. Makanya gue selalu gua selalu menang juga di sini nih. Kemarin gue tembus sampai 500 juta guys gila keren ya. Oke, cincinnya dikasih, tapi nggak diangkat tangannya, sayang banget ya. oke pak Janda jadi kasih ya mantul. oke batu kuningnya, Ayo, cincinnya mantap, angkat dong kek ok, biuro dikasih, anggap dong kek wah ok lah, gua mau ke pola selanjutnya di DC off DC nya off dulu, Spin Turbo 10 kali let's go ok, gua gak tahu ya, mudah-mudahan hari ini memang benar-benar meledak di gua ini, ok mantap konek ini, konek lagi dong, wah sayang banget Oke, okay, dicenya on onkan lagi spin turbo 10 kali. Kenapa? Gue tadi kalau kalian perhatikan ketika dicenya on banyak yang konek ya. Banyak yang konek, banyak yang pecah. Ini tinggal perkaliannya saja nih di satu ini. Kuning. Oke, okay, mantap. Biru. Wah, diskip. Sekarang di sini harapan kita tuh perkalian aja. Kalau pecahan pecahnya kecil lo perkaliannya gede juga, Bom, eh, bohong juga ya. oke kali gue pun berharap bu, ini kali ini dapat schedule ya. kalau dapat schedule ini wah gila mantap nih jackpot nih pas di dalam nih. Oke, okay, jam pasirnya dong. Oke okay, setelah ini apakah jam pasir mantap dikasih juga batu hijaunya. Tapi gak diangkat lagi, wah sialan nih kakek. Lama-lama gue sentil deh nih lama -lama ya, gue sentil petemtaw ya. Aduh, oke okay. Belum ada yang ini ya Saldo gua belum naik nih Tapi apa-apa pelan-pelan kita gali aja ya Karena gua, uh, apa sih namanya, optimis banget gua kali ini Gua pasti menang, ini gua bayar speed aja ke 800 ribu ya Karena gua ngerasa kalau merasa bete gua di luar ini langsung kita gali di dalam aja ya mudah-mudahan di dalam ini membawa jackpot buat kita semua oke okay. spin pertama langsung dikali 4 eh, pecahnya masih kecil oke okay. di skip lagi di skip lagi waduh oke okay. kali ini connect birunya dong waduh Oke okay, kali, di, aduh di skip kali tiga sama kali enam ya. Waduh sayang banget ya. Harusnya kali tiga kali enam nyantolnya di sini tadi. Oke okay, nggak apa apa yang penting kau kali ini. Ini masih kecil. Jant, aduh jatuh. kok kira gede. Jebret. Kali dua kali dua aduh di skip juga sialan. Aduh ini masih pagi-pagi dong jangan pancing emosi gua dong ya oke mantap maka kotanya angkat mantap konek dong cincinnya juga pecah jep Wah mantap-mantap anjir-anjir berapa nih Wah kampret kampret langsung seimpasional ya satu juta ini gila-gila langsung balik modal kita masih ada dua kali spin penggali masih 10 ini kalau enak konek lagi lumayan ya kalau okay. ini lagi no wah wow, sayang banget ya tapi apa-apa yang penting kita kalau buy spin itu kalau bisa itu jangan sampai ini ya jangan sampai dibawa dibawa kalian buy spin gitu misalnya kalian beli 800 ribu nih pemenangannya kalau di dibawa 800 ribu berarti kalian itu rungkak maksudnya rugi gitu ya ini gua untung ini oke okay. Schedule-nya ya sayang banget satu kali eh, satu lagi tadi Oke okay, gue ke spin cepat 20 kali ya, ya, Kalian jangan sampai kelewatan pola ya Kalian catat polanya Oke okay, dikasih birunya mantap Oke okay, jam pasirnya dong Oke okay, kemudian dikasih Oke okay, jam pasir Mantul dikasih jam pasirnya Tapi gak diangkat lagi ya Gak diangkat lagi sama kakaknya Oke okay, dikasih kita dikasih gelas di skip lagi wah sialan ini kakek ini ya ini masih, masih pagi loh kakek ya masih pagi oke okay. banyak pecah nih mantap perkaliannya dong mantap banyak pecah nih perkaliannya dong pecah lagi mantap perkaliannya dong kakek sialan waduh gede gua masih konek terus konek lagi guys gila-gila sampai tiga waduh ini kalau perkalian meledak sih tadi itu ya itu kata dikasih perkalian pasti meledak itu gila-gila wah memang kakeknya ini nunda-nunda dia nunda-nunda rezeki gua deh dia ngehambat rezeki gua deh ya Oke okay, ini seperti kalian lihat tadi seperti gua bilang juga yang tadi ya DC nya di oni banyak pecah nih kayak gila-gila gila banyak pecah nih sketsa satu lagi waduh skip Oke okay, kali ini dikasih kalenennya Apakah pecahnya seperti yang tadi banyaknya? Hmm Kampre, Kampre Ini Aduh sembarang banget nih kakek kasih petir ya Gue merasa kesel nih gue sekarang nih Oke okay kira gue langsung ke pola berikutnya saja Ke spin Turbo 20 kali Let's go di-skip di-skip di-skip lagi di-skip mantul mantap kali ini kole kuningnya tuh lagi-lagi kayak gini itu kalau koleknya cuma segini gua film gua lah film gua enggak benar ya tapi jangan langsung optimis ya. jangan langsung optimis buat kena semua lagi nonton. jangan langsung optimis ya karena po main game dimana-mana kalau game itu guys ya itu ada cara bermainnya ya, Oke okay, dikasih kasih cincin ya tapi dikasih lagi Uh, di yang namanya game itu, itu selalu ada teknik bermainnya. Kali 10 dilewatin lagi, ini kakek sialan ya, suka-suka motong pembicaraan gua nih ya, nggak sopan banget nih kakek ini Tuh, aku pulang aja ya. Uh, gue bilang apa tadi ya? Oh, soal game. Game itu, eh, uh, namanya game itu selalu ada teknik bermainnya, guys ya. Jadi kalian itu nggak bisa sembarangan main game. Jadi di mana-mana yang namanya game itu selalu ada cara bermainnya nah jadi di game kali ini ya game get olympus ini itu ada teknik bermainnya teknik bermainnya apa dengan pola guys ya dengan pola jadi jangan langsung optimis jangan langsung maksudnya jangan langsung pesimis gitu ya kalian itu harus positive thinking gitu, kayak gue nih ya jadi kalau penasaran atau masih bingung-bingung bang polanya gimana sih bang masih bingung nih bang atau buatnya masih pemula nih ya Kalian bisa langsung join grup Telegram yang ada di kolom komentar. Di situ ada update polanya tiap hari, guys ya. 24 jam update pola ya. Mudah-mudahan pola yang diberikan, pola yang kalian dapat bawa keberuntungan buat kalian, bawa cuan buat kalian semua ya. Gua ngerti sih di luar sana nyari duit itu setengah mati, guys. Ya gua ngerti. Ya paham banget sih gua kita kerja di, di, di, lu, di luar sana cari itu setengah mati ya eh, di sini bisa cuan kayak gini ya apalagi guys ya langsung tuh langsung cu saja ya tapi ingat mainnya pakai bola jangan sembarangan gitu oke cincin cin. perkaliannya dong nama lama kali ini kakek gua takin nama lama nih Ayo dong Ya, menghambat rezeki gue nih guys. Skyetus satu lagi, wah, this gate, Menghambat rezeki gue nih ya. ya Penghambat gue ini sebenarnya dia nih. Pecahnya banyak, dia gak kasih. Oke, okay. dia gue off kan langsung buy spin lagi di 800.000 ya, sama ya. Wah, yakin ini meledaknya di dalam lagi nih. Oke, okay. spin pertama dikasih kali 3 dan kali 4 Yang pecah masih ribu guys dua ribu yang pecah tapi enggak apa-apa kita kumpulin total penggalinya aja ya konekin dong Aduh sayang banget oke okay, angkat dong angkat dong angkat kek tunggu apa lagi mantap dikasih perkara oke okay, konek ya mantap mantap dikasih lagi kali itu oke okay, enggak apa-apa lumayan ya walaupun kali dua jebret jebret jebret langsung sempak sora ya tapi masih belum balik modal jangan langsung senang ya oke okay. angkat lagi wah wah di skip lagi waduh wah di skip lagi jebret oke okay, kali ini nyantol guys ya langsung konek kali ini mantap kali 11 kali 2 kali 3 nih konek ini kira-kira berapa nih oke okay, lumayan dikasih nice ya tapi masih belum balik modal masih belum balik modal ya oke okay. oke okay, kali ini nyantol ya konek dia hmm. ini nggak seberapa sih kasih nice lagi 140.000 nggak apa-apa deh yang penting balik modal aja ya jangan sampai rugi ini enggak rugi nih jadi kita balik modal itu utamanya yang utama yang di, di, di utama itu ya bak, pokoknya kita balik modal aja dulu gitu. Ya. Oke, okay, kali ini konek kita di sini Mantap dikasih lagi berkali. Jump, yang pecah. Nyantol lagi jebret. Mantap. Kali 5 kali 4 kali 2 dengan total pengali kali 22. Anjir, ini semelerdak nih. Ya. Meledak nih. Jebret langsung setempat. 3.418.000. Gila. ngos <tuh> <Gua> sampai <tuh> <tuh> Kampret, langsung saya Pak ya, gila-gila. Oke, langsung menang kita di sini. 4 juta gila-gila-gila. Oke lah, kayaknya sekian langsung uh, olahan TKP hari ini. Gua ada profit ya, gila dari modal 1 juta guys. aku menang segini ya. Oke, okay, see you di next TKP. Sampai jumpa ya, adios.